Ketika Rasulullah merasa ajal beliau makin dekat, maka beliau pun memanggil para sahabat ke rumah Aisyah Rodiyallahu Anha, dan beliau berkata, Selamat datang kamu semua, semoga Allah mengasihi kamu semua. Saya berwasiat kepada kamu semua agar kamu semua bertakwa kepada Allah dan mentaati segala perintahnya. Sesungguhnya hari perpisahan antara saya dengan kamu semua hampir dekat. Dan dekat pula saat kembalinya seorang hamba kepada Allah dan menempatkannya di surga. Kalau telah sampai ajalku maka hendaklah Ali yang memandikanku. Fadl bin Abbas yang menuangkan air dan Usama bin Said hendaklah menolong mereka berdua. Setelah itu kamu kafanilah aku dengan pakaianku sendiri apabila kamu semua menghendaki, atau kafanilah aku dengan kain yaman yang putih. Apabila kamu memandikan aku, maka hendaklah kamu letakkan aku di atas balai tempat tidurku dalam rumahku ini. Setelah itu kamu semua keluarlah sebentar meninggalkan aku. Pertama yang akan mensalatkan aku ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang akan mensalati aku ialah Jibril. Kemudian diikuti oleh Malaikat Israfil, Malaikat Mikail, dan yang akhir sekali Malaikat Elzroy berserta dengan semua para pembantunya. Setelah itu baru kamu semua masuk bergantian.